Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban di halaman 164 Bahasa Indonesia kelas 5. Baik, di halaman 164 ini kita baca dulu untuk perintah kerjanya. Menulis ringkasan. Salah satu cara menulis ringkasan adalah dengan menggabungkan ide pokok dari setiap paragraf pada teks. Setelah melengkapi tabel ide pokok di atas, mari menulis ringkasan dari teks tersebut. Ringkasan teks: Mengurangi, Memakai, Ulang, dan Mendaur Ulang Sampah. Baik, kita bacakan saja langsung untuk ringkasannya. Pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk menjaga lingkungan dan kesehatan. Sampah dapat dibedakan menjadi organik dan anorganik Pengelolaan sampah yang buruk dapat menimbulkan berbagai masalah Seperti penumpukan sampah, pencemaran air dan udara, serta pemanasan global Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik harus memperhatikan prinsip 3M Yaitu mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah Mengurangi sampah dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sedangkan, prinsip memakai ulang dan mendaur ulang bertujuan untuk menggunakan kembali bahan atau barang yang masih digunakan. Dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Baik, nanti kita lanjutkan di halaman 127.